Ya Halo guys, masih bersama lagi dengan gue Tessnya Sodo ya Ya kali ini gue bakal ngobrol tentang cat lagi ya guys ya. Di sini udah kalian perhatikan ya dari ulkuman sampai ke silver satu itu enggak kebanyet ya guys ya. Jadi ini gue bikin covernya itu secara detail banget ya guys ya. Karena membuat itu enggak segampang yang kalian pikirkan guys ya. Butuh waktu dan perjuangan yang pedah Oke di sini gue langsung ngebahas tentang kipainya dulu ya guys ya untuk masalah hmm, tutorialnya itu ada di air video guys ya. di sini gue langsung turun aja langsung menuju ke penyelasinya guys ya. langsung gue nempel langsung ke payungnya langsung guys ya. bukan but ya guys. oke okay, guys di sini kasih makanya ya. gue langsung turun ya dari jendela. lalu sini gua harus senjata ya guys ya. karena di sekeliling gue itu banyak banget paling pak guys ya eski gue bakal ngelawan satu banding empat ya guys ya. di sini udah kelihatan guys ada garis putih sekeliling gue, bahwasannya dia mereka majikat keluar guys. dan juga ada garis biru, tapi di sini gue masih santai aja ya guys ya, sambil menunggu mereka datang ke sini guys ya. oke langsung aja guys kita simak guys kalau gue bakal keluar, melogot masuk lagi karena kenapa? kalau gue keluar bakal dikeroyok guys tapi disini masuk di sini gue masih di rumah guys ya membuat dia sambil masuk baru lo tembak guys oke kita tunggu aja guys ya di sini gue masih muter-mutar sampai dia benar-benar masuk guys nah itu guys di sebelah kanan itu ada masuk guys ya tapi di sini aimnya tuh parabot guys ya popok banget guys ya tapi di sini kenapa gue gue gue gue ya guys ya ini gue taikin menjadi 70% ya guys ya ini supaya aman guys ya. Oke, okay, oke di sini gue langsung pasang ranja aja guys ya. Biar tahu tuh mau ada di guys. Ternyata di sebelah kiri guys ya. Dia muter-muter ngelilingin guys. tersangkanya gue oh itu ada di dalam rumah guys ya. Tapi kenyataannya gue ada di atas atap genteng guys. Oke okay, di sini masih gua -tunggu gue aja ya guys ya. Ini masih mata-mata nyaring gue nah. itu dia guys ya di bawah guys oke okay, di sini kenapa modnya itu mati guys ya Kenapa waktu baru rekam ini gak kerekam guys ya karena sensornya itu gak kepencet guys ya jadi gua maka nyantumin musik sama suara gue doang guys ya supaya kalian tahu ya sih ini benar bener aman guys tembak gede deh deh mati guys mantap guys oke okay, guys dia keno guys ya oke okay, guys dia pasti bakal ngerepot kita guys maksud dijamin guys dia bakal ngerepot kita guys abis ini gue udah cerita mungkin ya untuk catatan gue sendiri supaya nanti biar nggak kerepot guys ya mati bagus deh dari waduh mati guys oh mantep banget mati guys oke di sini gue udah kaya dua guys ya tinggal sisa satu lagi guys. Oke okay guys di sana ada musuh guys ya karena gua bakal bikin cheat lagi ini guys selain. karena di sini kayak kurang menarik guys ya karena gua barbar banget ya guys ya kira-kira tuh bagus guys. Tapi yang guys hitam guys itu bawahnya guys ya. Nanti gua bakal update lagi untuk skemanya ya guys ya. Supaya menawan guys ya bertifa guys ya cantik dan enak dipandang itu guys ya. Oke, okay, sementara ini dulu, guys. Ya, gua nya buat kalian Ya, eh, jangan lupa ya, guys, ya, untuk dukung terus saya saja, guys. Ya, oke, langsung aja tutorialnya, guys. Ya, oke, nah, di sini kita tiga fitur, guys, versi. Nah, kalau kalian belum punya, kalian bisa install di sini, kita tinggal atas aja detailnya, Lalu, kembali ke kedua proyek. Lalu, pilih folder yang namanya di -tari. Saya tahu kita apa? Saya sudah saya begitu Kalau tetap yang apa? Saya rasa saya